halo loh assalamualaikum loh di video kali ini jalan-jalan ceritane lo jalan-jalan karo gini kocok ulor cendera esau <laughs> -so bagi cendera kocok gini cendera esau so mas edi wedi oh, mas cendera nya edi mas ini eneng alon-alon nih ceritane jalan-jalan banget Yop. compact piece is tempat bersejarah ini. Iya, jenang jalan-jalan lor tadi, jengalan apa nih lo? Waduh, ikim hari tuh gedung tingkat malu, gedung tingkat malu lor. Kayak gedung capil kayak du capil. Terus, kayak getok, kayak anu, pendopo mulia. Kayak pendopo agung, pendopo agung, weh, singkangan karo ponorogo, alon-alon gilo. Pendopoannya seutuh lor, malah mending saya dibangun Hari ini jam 12, jam 11. Langsung di, alun-alun di, saya ada di taman. Taman, eh, di Capil. Ising kangen karo alun-alun dan malam. Ki sasana praja, gedong tingkat wolu Ising tahu munggah Rene burung ini tidak ada yang pernah naik di sini atau belum. Terima kasih yang sudah menonton. Ika Saya lupa like dan subscribe-nya agar channel tidak berkembang. Like dan subscribe lor, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.